Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari lesla tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Kita lihat jidukan bersahabat ya masya Allah Ini ada pentingnya video Momen saat BPL baru bangun tidur Dan papa Bilar juga ini momen saat baru bangun tidur Dua-duanya ekspresinya sungguh sama Masya Allah persahabat Selalu membuat kita bahagia dengan momen-momen cute dan lucu dari BBL dan Papa Bilar Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu doa terbaik, selalu kita berikan untuk Leslor family kita lihat persahabat di kolom komentar Begitu banyak tanggapan Begitu banyak respon yang diberikan salah satunya dari akun Misna 9935 Masya Allah na papanya banget gemes embul katanya itu Papanya banget ya Abang El Memang ekspresinya luar biasa, mirip banget Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu Kemudian persahabat disimak juga, dicidukan persahabat ya Potret kebersamaan Papa B dengan sahabat-sahabatnya di klub mobil Ferrari, Masyawa, bersama Bang Haris juga, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kita makin bangga, makin kagum dengan sosok Rizky Bilar, circle-nya bukan kaleng-kaleng Masyawa, persahabatan. Kita makin bangga, mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Amin. Berikutnya, disimak juga persahabat Cidukan Masya Allah, Bapak B Bener-bener sangat-sangat gemes kepada anak kecil Masya Allah, persahabat Nambah relasi, nambah kolega nih Kita makin kagum Masya Allah, kita lihat juga di kolom komentar Begitu banyak respon yang sangat positif diantaranya persahabat dari akun Instagram Kati 76723 mengatakan, keuntungan punya mobil sport bukan untuk pamer, biar dibilang, wah, tapi kayak gini, bisa nambah kenalan relasi kolega, Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari Lenny.azlenny, ngebayangin Abang L tadi ikut, eh jangan deh, nanti no edit, no cut lagi, wkwk katanya tuh. <laughs> Ada juga persahabat tanggapan dari Amanda Bunggu mengatakan, bos kita nambah koleganya, nah kita warganya nambah apa ya kira-kira? Masya Allah, nambah tentunya berkah barokah. Pokoknya mudah-mudahan kita semua juga selalu kompak untuk terus dukung yang terbaik buat Leslar Family. Untuk berikutnya juga persahabat kita simak, selanjutnya ada postingan dari Kak Nova. Kali ini persahabat, perhatikan Kak Nova mengunggah sebuah kata-kata bijak. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Dahlan iskan. Masya Allah, persahabat. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan dan tantangan pastinya, persahabat, serta air mata. Mudah-mudahan kita semua, persahabat, selalu berbuat kebaikan, selalu positif thinking persahabat ya, dan selalu di jalan yang benar. Kemudian kita lihat juga persahabat, Cidukan selanjutnya masih dari unggahan kak Nova, memperlihatkan oma Rosmala Dewi tentunya sedang belanja persahabat, masya Allah masih berada di Jepang. Kita menunggu kepulangan oma Dewi yang akan membawa hadiah baju BBL, masya Allah sehat selalu untuk oma. Mudah-mudahan persahabat ada kejutan yang kita dapatkan dari keluarga besar Leslar. Amin. Hanya tentunya doa-doa baik yang selalu kita berikan untuk Leslar family. Kemudian juga, persahabat, kita simak di unggahan Bang Haris. Dua jam yang lalu, persahabat, ya. Idola kesayangan kita sepertinya all the way pulang. Dan kita lihat untuk unggahan terbarunya Bang Haris. Sudah di tempatnya Leslar. Dan menyaksikan Film Bang Haristi di SCTV Wah, wow, Masya Allah banget ya Sedang nobar nih, persahabat Kita lihat juga dibikin southpok Dengan foto Leslar Yang di dekat TV tuh, Masya Allah Sehat, berkah, barokah Untuk semuanya, mudah-mudahan Apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan untuk kita semuanya Amin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 Thank you.